nggak ada si santai-santai dulu Waalaikumsalam Hah? Bos? Bos? Kapan, Kapan nyampe, Bos? <tis> Kapan, Kapan nyampe sini, Bos? Kapan J nyampe? Jangan... Yeah. Jangan... Ya mah, Bos? Bos, kau nggak mau-mau-mau nyampe sini! Waduh... Ah, jesok! siap bos, bos siap, siap bos, bos siap bos, <l terrible> siap bos. bos, ada gimana bos, se- se- se- nyampe nyampe sini bos, kenapa bos? enggak, kami cuma mau ngecek aja, ngecek ke- ngecek uangnya sama itu u sama uangnya. Biju, oh, bos, aman semua kok bos, kenapa sih bos nggak ngomong-ngomong kalau mau kesini? Tengok jualan kita semua aman kok, enggak ada masalah di sini. Apa yang mau bos cek di sini? Awas kalau ada yang ia. Cek-cek dulu. Gua apa enggak apa-apa. Tapi kan bos bisa ngomong dulu sama kami kalau mau datang ke sini. Enggak usah langsung datang, datang gitu, Bos. Aman kok semua di sini, gua tadi cek. Mana Awas ya kalau ada yang siang nanti. Awas ya. Kenapa ini hilang? Itu nggak hilang bos, itu sebenarnya cuma geser -geser aja. masih ada di situ kok bos gak hilang dia. Ini kita tinggal sedikit, cuma satu dua tiga empat lima. Aku tandain lima pensi. tadi ini bersih bersihin ini banyak debu, kok ah. oh, masih ada debohnya? Wah, oh, iya bos. Ini baru mau dibersihin. Dada kita sudah dari tadi megang kemacam bos mau bersih bersih. Hmm. Silahkan dulu bos Saya mau kesini dulu Iya bos iya bos saya nggak macam-macam kok bos Awas, gue bukit uangnya ya bos coba lagi bos dulu pas nggak uangnya Iya, bos. Kami dipanggil ya, bos, ya? Iya. Apa, bos? Kalian harus mengeluarkan, bos, berbicara. Kalian bekerja sebaik mungkin. Supaya usaha kita berkembang. Uh, baik, bos. Baik, baik, bos. Uh, insya Allah, kami bekerja dengan baik. Ya sudah, kami mau yang baik-baik, ya. Oke, okay, bos. Ayo. It was <laughs>